Assalamualaikum, balik lagi sama Pompa. Pompa masih di kota Pasikmalaya. Kita mau cari kulineran-kulineran yang khas sama viral di sini. Sekarang Pompom ada di jalan M Katanya di sini tuh ada ayam viral namanya ayam goreng mampus. Nah, sekarang udah ada di depannya sih sekarang. Turun di sana tuh. Gitu. lagi gremish di sini tuh dikasih gue. Terus malam juga jadi sebelum sebelum tidur, tuh lapar, jadi pengen makan dulu. Makanya kita kebenaran malam-malam gitu, Udah, jangan banyak lama. Kita langsung ke sana, kita hajar langsung ayam goreng manggung. Yuk, let's go! oh ini? iya. yang paling mau itu itu. gimana lagi ya? ayam. panggul ayam kepala. apa tiap lo habis ya? habis. siang. Ah, posisi? Okay. setelah ini baru kita baru nyampe dari Bandung. kita semangga langsung di sini gitu. ada yang semua ya? alhamdulillah. <laughs> mana? naiknya ini udah lama apa di sini? Udah lama tidak. dari tahun berapa? ada tiga generasi Oh, di generasi ya? ya, oke, ya. generasi ya Kita... Aja, Sama Ayam, ayam ini ya? Apa? Soalnya semua? pejantan Di dalam aja deh cukup kamu oh, pete mau bete? <tuk> bete, mau udah mau digoreng siap siap siap siap siap ini ya oh, oh, siap ]oh. eh, maaf petenya digoreng ya, ya digoreng bu, oh, hati sama ya, habisi ya, sama tahu tempat aduh, jadi gini tahu boleh, boleh, tahu. satu-satu ya Tau, satu -satu. <Gül> oh, oke. ya pakai goreng ya. Biar, dikasih di Guys nih, jadi untung tuh sekarang mesernya ayam goreng lagi sama ceker. Cuman sayangnya tuh kita malaman datangnya ke sininya kata si mangnya tuh abang tuh. Kalau misalnya masih sore itu complete ada ayam, ada khusus goreng, terus yang lain lainnya gitu alat Jadi kita sekarang pesannya ala kandar ini. Gitu. Jadi Makanya pakai nasi timbal, timbal tuh nasi yang dibungkus daun pisang. Ini segini kenapa sih dikasih nasinya tuh kecil-kecil gitu ya? Enggak, enggak gede-gede gitu. Biar bisa tambah lagi <laughs> bagus target marketingnya tuh bagus gitu. <laughs> Jadi nasinya tuh segini tuh kayak nasi yang di restoran-restoran restoran ayam kakek. Ayam kakek aja. Jadi mau milih juga semuanya, rata-rata semuanya sama, segini gini gitu ini enggak apa-apa lah kalau pulang tinggal tambah. Jadi kalau nasi tim ciri ciriasnya tuh jadi kalau tim ya harum, harum nasi. <laughs> Itu. Jadi tuh di sini juga ada serundeng lagi. Jadi di sini tuh rata-rata makan ayam tuh atau teman ada serundeng. Ini serundeng kelap. Serundengnya agak kering, agak beda beda kemen isi apa sih kencur sambalnya ada sambal wah ini sambal terasi goreng, sambal goreng. Uh -huh. terasi ini iya sambal terasi sambal goreng kalau yang ini sambal guanggua buang. sambal guanggua cobek. cobek-cobek kayaknya pres dua duanya ini. disini pasti ada fresh Lihat. kita ini uh, jangan lupa ini bos bete bete digoreng ini wajib kalau kasunda tuh bete itu pada bedanya -beda. gede ya ayam ya bismillah kita coba Sambalnya, sedihnya agak manis kesini, ga <tuh> tapi sama sambalnya yang bikin enak sambalnya ini. Finn coba sambal yang goreng ini yang yang kuat ini yang buat papa kameramen ini pasti cocok ini terus akhirnya terus bisa jadi nih ini sambal goreng yang ini Sih. Ini buat Bapak kameramen aslinya cocok ini asli sama pakai pedo, pedo yang pedo ke bohong. wih Susah, Bob berkata-kata. Begini, Jangan lupa ketik original. Cuy, ini, ini, ini sambalnya anak yang ini gitu. Tidak terlalu pedas, jadi manis, gurih, enak hmm. gitu. Kayak kamu, anak. <tuh> <tuh> Sayangnya kalau kita kesini, harga sore, kumpul, kalau kita tarik, kita yang senyum malam hujan, gede tadi, ini cekernya kerja kecil aja, udah Ini yang bisa dimakan sama tulang, riuk. Hmm. Nggak. Best best. Nambah lagi sampai ini enak. Sumpah. Sumatera sih, ya, bener tuh kan Sumatera yang kan. Di... Oh yang kecur pedas ya, mantesan. Tapi digoreng lagi kan ya? Eh, hey. oh, bener kan, Sumatera terasi digoreng. Tuh mantap. Tidak sedap Tidak sedap Wajib kalian kalau misalnya kata sih ke ayam goreng mambok yang di jalan empal dia tuh udah buka deh bukanya udah lama sekarang tuh udah generasi ketiga berarti udah sama anaknya habis kalau lagi aku penyam Sampai yang lain makan Ini sambil ngecek mesip, udah gitu kita bayar ya Pokoknya staking terus oh, Udah kita makan semuanya Kameramen hmm. udah makan Terus saudara pampang juga udah makan Sekarang waktunya kita bayar Soalnya kita lagi si Abangnya menutup di 10 Jadi ini tuh mukanya tuh dari jam 11 Sampai jalan 10 malam ini temannya nih. nih jam <laughs> aja uh, uh, kita tiba di <laughs> masih Masih habis uh. uh. Yang poin tiga. Uh, ya. Sampor Sampor Sampor si. 3.000. Uh. Satu, minuman ini tuh aku gak pake iya 6 8, 6 Ayat goreng 17 ribu Ini korsi 3 ribu ya? Betul Ini uh, ayat Sumpah ayat beribuang Betul Hati yang pelakas ribu Kembali 14 ribu Satur okay. mohon ya, Makasih ya Oke okay. Ma Teman-teman, udah makan udah tadi Kita makan bertiga Habis 80 dari keluar, kenyang lagi. Terus, posisinya nambah gitu. Oke, okay. buat episode sekarang cukup. Pokoknya, ikutin terus kompom fasilitasi. -pom. Eh, pokoknya, support terus. Caranya, di subscribe, di like, di share, di komen juga. Terus, kalau misalnya ada tempat kulineran yang hits atau lagi viral, komen aja di bawah. Nanti, kompom -pom semua aja gitu sana, ya buat sekarang cukup makasih sama ibu Murakuru bye.